Ayo guys, kembali lagi di Indra Gaming Ayo balik kita balik, push guys. rank, sekarang sudah bus jam satu malam Jadi, Didi sama Dodo Habis mengerjakan praktek dari sekolah ya Jadi ya agak malam Oke okay lah, tetap semangat, biarpun mata nggak bisa melek Oke, okay. okay, kita lanjut ke in-gamenya ini ya? yang apa nih War X guys kita guys fokus ya. oh ini makin kamu bantu ya ini ah. naga sih Ini di tengah, ya. back Ayo, oh, apa enggak? ayo, Sudah, sudah, tidak dulu, ulti dulu, dulu, keluar ke bos aja lah anjing lah Begini doang loh MODAR Oh man Teman, do, do, no, do, no, bantu no, nanti. No, no, Kini no. libur. Sudah di Monster Yeah langsung guys kita berhasil hasil langkat ya, ya, berhasil, guys. ya ini berhasil, berhasil, berhasil. Nah, guys keluar dari epic nerana epic guys oke guys sampai terima kasih, lupa subscribe like, main share terima kasih atas dukungannya hanya habis ini kita tidur besok sekolah ada salam untuk teman-teman